untuk selalu memberikan kabar terbaru, kabar baik, dan kabar menarik seputar Leslar. Tentunya, baiklah para sahabat, untuk mengawali perjumpaan kita di siang hari ini, kita mendapatkan kabar spesial dari Indosiar. sahabat, ya, kita simak di Indosiar satu jam yang lalu. Mengunggah sebuah falsingan foto cantik Bunda Lesti nih, Masya Allah, senyuman Lesti yang bikin semangat hari Senin. Wow, luar biasa banget ya. Memang betul sekali, melihat senyuman dari Bundanya Abang El, kita merasa semangat dan bahagia pastinya, Masya Allah. Kita simak juga di kalimat caption yang dituliskan oleh akun Indosiar. Selamat pagi Indosiarmania Nih udah dikasih semangat Senin dari Bunda Lesti Kejora Kalian lebih semangat lihat foto Lesti yang mana Kalau Bang Mimi dua-duanya membuat seneng dan pasti membuat kita bahagia karena Bunda Lohsi sangat-sangat menginspirasi orangnya Luar biasa untuk Bunda L Sehat terus, bahagia selalu, amin Kemudian disimak juga persahabat ya Info penting untuk warga Konoha Jangan lupa untuk voting Idola kesayangan kita di Infotainment Award 2022 Di tahap pertama ya Untuk yang belum tahu caranya langsung aja Kalian ke akun Instagram SCTV Linknya ada di bio persahabat ya Kalian wajib dukung nih untuk Idola kesayangan. Mudah-mudahan idola kesayangan kita bisa mendapatkan piala penghargaan di Anjang Infotainment Award 2022. Dan kita lihat juga persahabat ya ke kabar berikutnya. Ini ada cidukan semalam ternyata di rumah Leslar kedatangan tamu Special, yakni Bang Raymond. Wow, sudah lama nggak lihat Bang Raymond main ke rumah. Dan alhamdulillah semalam kita mendapatkan cidukan ya. Idola kesayangan kita dikunjungi langsung oleh Bang Raymond. Ini kebahagiaan yang luar biasa juga. Mudah-mudahan silaturahmi tetap terjaga dengan baik. Infonya kita dapatkan dari si Johnny, ternyata Dora Barber. Kita simak juga di kalimat yang dituliskan: "Masya Allah, ada Bang Raymond, katanya tuh masya Allah banget ya, seneng warga Konoha melihat silaturahmi tetap terjaga dengan baik." Hingga komentar pun banyak sekali yang diberikan oleh les Force dari akun kru. Husin mengatakan. Kemani aja sih, Abang Emon. Katanya tuh nggak kelihatan ya, baru nongol semalam. Kita lihat juga ke komentar berikutnya dari akun Kartis Zaka. Mengatakan ada Bang Raymond lagi silaturahmi ke rumah Leslar. Tuh, bahagia banget ya. Kita semuanya mau lihat pertemanan yang sangat, sangat luar biasa dari Papa Bilar dan Bang Raymond. Kita selalu dibikin bahagia. Kemudian kita lihat juga persahabat di kabar berikutnya ada potret abang L yang memakai baju seragam sekolah. Ini mah ucul banget eh lucu maksudnya persahabat ya ini mah sangat menggemaskan sekali abang L sudah memakai seragam sekolah postingan ini diunggah oleh nasa leslar ya kita simak juga di kalimat caption yang dituliskan abang el yang ganteng saleh Masya Allah udah pakai baju seragam aja katanya tuh Masya Allah banget ya melihatnya sangat menggemaskan. kita lihat juga bersahabat ya di kolom komentar banyak sekali tanggapan respon yang diberikan dari akun Esra Sida Anda mengatakan di SD mana Abang sekolahnya, katanya tuh Ada juga tanggapan lain Dari akun Rahmayati Zainuddin Waduh, abang udah SMP aja Katanya tuh, Masya Allah Ini mah anak pintar Anak cerdas, kebanggaan Banyak orang, amin Kemudian, disimak juga nih persahabat Ada sebuah kabar spesial juga yang kita dapatkan Dari akun Indah Sintia 20 Mengunggah deretan. Artis, couple persahabat ya, Pasangan couple ada tiga pasang Yang pertama ada Selviama dan tentunya ada El Rumi berpasangannya Yang nomor dua ada Lesti dan Papa Bilar Dan nomor 3 ada Nabila Dan Ilyas Wow kira-kira pasangan inspirasi yang mana nih Pastinya yang nomor 2 Ada pasangan Les dan Lar Inilah pasangan yang sangat Menginspirasi untuk kita semuanya Kapol tak tergantikan, Lesti dan Bilar adalah kebahagiaan untuk kita semuanya. Kemudian juga kita dapat kabar dari SCTV nih. Perhatikan bersahabat dia ya, SCTV mengunggah sebuah postingan foto momen ini potret Momen saat di acara malam puncak SCTV yang ke-32. Pilih momen paling berkesan di HUT SCTV 32 Extraordinary. Wow, kalau untuk memilih Jangan diragukan lagi Momen spesial saat pasangan Leslar dan Rans Dirosting oleh Kiki Saputri dan Marcel ya? Pasti kita memilih Leslar dan Raffi Nagita dirosting dong Karena ini acara yang sangat seru banget Kita lihat juga di kalimat caption yang dituliskan oleh SCTV Sebenarnya semua penampilan di malam puncak 32 Extraordinary kemarin keren-keren banget Tapi kalau kamu disuruh pilih satu aja yang paling berkesan Penampilan siapa yang akan kamu pilih? Wow, kira-kira siapa nih yang akan kalian pilih? Pastinya Leslar dan Raffi Nagita saat di roasting ya Karena ini momen yang sangat bahagia sekali untuk warga Konoha Kita lihat nih di kalimat komentar yang diberikan dari akun Instagram kustiani Sri satu mengatakan duet Lesti dan Raisa itu the best banget katanya tuh ada yang milih Raisa dan Lesti. Dan di sini pilihannya hanya Leslar dan Ravina kita aja nih prosambat ya. Leslar dan Russ juga banyak banget tuh dukungannya, luar biasa. Kita makin bangga, kita makin bahagia sekali dengan idola kesayangan kita yang selalu membuat kita happy dan selalu membuat kita semakin bangga kepada kapal kesayangan kita Leslie dan Rizky Willard. Tetap rendah hati untuk Leslar... Tetap humble, mudah-mudahan semakin banyak dukungan dan doa yang diberikan. Kita masih menunggu cedukan vitamin terbaru, hingga kabar-kabar baik berikutnya di siang hari ini. Jangan kemana-mana para sahabat, tetap stay tune di channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru, kabar baik dan kabar menarik seputar Leslar tentunya.